Bangun Ake menginfokan kabar spesial bahagia persahabat ya. Jangan lupa dicatat jamnya Jam 2 siang nanti besok persahabat ya Bakal hadir kejutan vitamin di channel youtube Leslar Entertainment Pengakuan perubahan bunda Lesti semenjak punya BBL Wow akhirnya Lesti menjawab ini persahabat ya. Jangan sampai lupa dicatat besok jam 2 siang Kita akan menyaksikan Kejutan yang akan disuguhkan di channel youtube Leslar Entertainment dari Bunda Lesti nih yang akan menjawab Dan untuk ini pengakuan langsung persahabat ya perubahan Bunda Lesti semenjak punya baby L Wow pastinya ini seru banget ya jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan Biar gak lupa biar gak ketinggalan dicatat jamnya jam ya, persahabat jam 2 siang Untuk berikutnya persahabat perhatikan juga ini adalah momen spesial yang membahagiakan juga Ini ada salah satu orang yang sangat sayang dan sangat mensupport Leslar Terutama untuk BBL nih doa terbaik dipanjatkan di Mekkah persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan doa baiknya terkabul untuk BBL Mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh Menjadi anak yang cerdas dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Momen ini pun diunggah kembali bersahabat oleh akun sendal putih handscore Bilar Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan, masya Allah, tabarokahullah masih banyak orang-orang baik yang sayang dengan keluarga Leslar. Tuh, masya Allah banget ya. Dan tentu banyak sekali komentar, banyak juga respon yang diberikan dari akun Kaisa Maladewi mengatakan tidak heran biarpun banyak yang menghujat, menghina dan ingin menjatuhkan Leslar. Tapi tidak akan pernah bisa, karena Allah selalu menjaga mereka berkat doa baik dari banyaknya orang yang sayang sama Leslar. Masya Allah, banget ya, kita bahagia dan bangga. Ternyata di luar sana banyak juga yang sayang kepada keluarga Leslar. Komentar lain diberikan juga nih dari Uncle Sally yang Januarty, mengatakan, "Masya Allah, tebar Allah." Terima kasih banyak ya Pak yang sudah tulus mendoakan Abang El semoga semua doa baik Bapak akan kembali ke Bapak juga, Amin ya Allah. Masya Allah banget ya. Il sama-sama kita support dan doakan untuk keluarga besar Leslar. Mudah-mudahan bahagia selalu dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya sahabat kita lihat juga vitamin bahagia di malam hari ini kita dapatkan langsung dari Papa Bilar. Oh, ternyata malam hari ini ada yang dinner bareng ya berdua, masya Allah. <laughs> Walaupun tentunya agar meremang persahabat ya, tetapi kita bahagia karena malam hari ini kita disuguhkan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Momen ini pun juga kembali persahabat oleh Angel Leslar Alskorsik di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, selamat dinner juga buat kalian tuh, masya Allah banget ya. Kira-kira dinner di mana nih? Udah lesin papa bilar. <gifat> kita doakan saja bersahabat ya. Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan. Tetapi di postingan ini tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Cimut underscore Cikarang mengatakan di kolom komentar, sepertinya. Di Restoran Korudi kayaknya ya Tuh bersahabat ya Ada yang pertanggapan bahwa Leslar malam hari ini dinernya di Restoran Korudi Mudah-mudahan saja bersahabat ya Ada cirukan vitamin yang lebih unggul yang kita dapatkan malam hari ini Dan berikutnya juga bersahabat ya Kita mampir ke poslingan Ayah Kejora Waduh makin kece dan makin keren banget ya Gaya dari Ayah Kejora Foto bareng dengan Abeni Masya Allah Mudah-mudahan saya selalu Ketua keluarga star Lesti Dan keluarga rezeki pilar Masya Allah banget ya Doa support selalu dipanjatkan Dari orang-orang baik Yang tulus mencintai idola kita Dan untuk perselamat kita juga Masih menunggu dan kabar terbaru berikutnya Kita stay tune dan patungin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate Dan terhangat seputar selalu tentunya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh